para hadirat sekalian Tafsir Isyari itu yaitu Tafsir Ahli Batin Tafsir Isyari juga dinamakan Tafsir Ahli Batin dan juga dinamakan Tafsir Isyari itu Tafsir Ahli Khusus jadi bukan Tafsir-tafsir awam kebanyakan dan bukan tafsir ahli Dahir tafsir dicari sama dengan tafsir ahli batin. Ini keterangan bagaimana di dalam kitab ikalul imam mengatakan tafsir sari itu tafsir ahli batin, tafsir khusus ahli suluk, nah, ahli suluk yaitu kitab-kitab Tasawuf dan kesubian. Mereka banyak berpegang kepada tafsir musyari. Jadi kalau umpamanya kita pikir, kita akidah, itu tidak ada mereka pergunakan tafsir musyari ya, Tafsir al-batin. Karena tasawuf ini sifatnya batin, tarekat, pekerjaan hati. Tarekat adalah tasawuf pekerjaan hati. Hati-hati yang berjalan, supaya hati itu selalu ingat kepada Allah, supaya hati itu jangan teringat kepada lainnya, orang tarekatmu. Contoh umpama, tafsir isyari. Padukur rabaka idha nasida, ingat olehmu akan Tuhanmu, apabila engkau lupa lupa selain Tuhan kita mengingat Allah bila mana kita lupa selain Allah kalau kita mengingat Allah yang lain Allah juga deringat jadi kacau ingat nih tidak tidak apa namanya tidak penuh ingat telah campur campur tafsir ibari kalau kita lihat tafsir ibari di dalam tafsir bahwa Makna apabila engkau lupa, apabila engkau lupa Menyebut insya Allah Menyebut insya InsyaAllah insya Dalam kamu berjanji, lupa menyebut InsyaAllah Boleh kamu katakan InsyaAllah pada waktu yang lain Itu Tafsir Ibari Jadi menurut Tafsir Isyari, apabila engkau lupa ya? Contoh lagi diterangkan Tafsir Isyari yaitu mawaj wa ada kaya timan tak dan peroleh oleh Allah akan engkau yatim maka menempatkan ialah dalam surah al Lalu yatim tafsir ibari tidak ada ibu tidak ada ayah. Tapi kita tidak ada lagi waktu kecil ibunya tidak ada lagi ayahnya tidak ada. Maka menempatkan oleh Allah Artinya menggantikan ayah dan ibu Dengan Abdul Muttalib Dan dengan Abi Talib Itu yang mengasuh Nabi Jadi kalau kita lihat Tafsir ijari Bukan seperti itu maknanya Yatim apabila engkau Yatim Terputus mana? Sangkutan hatimu kepada lain Allah Maka dibantu Maka dibantu oleh Allah jadi kalau kamu berzikir memanggil Allah, bilang, selain Allah dalam hatimu, bahkan dirimu maka bantuan itu cepat datang. Jadi yatim dalam tersyafi syarih, putus sangkutan kita kepada lain. Dan juga dalam kitab umpamanya, Qadil Imam, Kitab Tasawuf dan Kesufian, dari mempergunakan rafsi isari banyak itu, yaitu seperti sebutan lain. Paling fik dursi aten hendak membelanjakanlah orang mempunyai keluasan daripada keluasannya. Membelanjakan keluasan dimaksud ibari oleh punya harta. Tidak melanjakan oleh orang yang punya harta Daripada hartanya Tapi kalau tafsir ishari Tidak berdakwahlah Orang yang mempunyai ilmu Jadi harta dia diganti ilmu Daripada ilmunya Kalau kita belum punya ilmu Tak boleh kita berdakwah Tak boleh kita berdakwah Yang paling baik Ilmu yang mereka tahu Ilmu syariah, tarekat, hakikat, makrifat Nah, kalau eme pikir mendoan depannya, nampu dah muda wah uh, kerja katanya muda uh, jadi banyak ilmu harus tempat ilmu ini uh, Jadi orang itulah perlu untuk penyampaian orang yang punya ini. Jadi adapun mengembalik ini makna terus dicari. Jadi tafsir dicari tafsir ahli batin ahli khusus.